Doa pada waktu sakit payah Mazmur 88 Nyanyian Mazmur Bani Korah Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat leanot Nyanyian pengajaran Heman orang Ezrahi Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku Siang hari aku berseru-seru Pada waktu malam aku menghadap engkau Biarlah doaku datang ke hadapanmu Sendengkanlah telingamu kepada teriaku Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka Dan hidupku sudah dekat dunia orang mati Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur Aku seperti orang yang tidak berkekuatan Aku harus tinggal di antara orang-orang mati Seperti orang-orang yang mati dibunuh Terbaring dalam kubur yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasamu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murkamu, dan segala pecahan ombakmu kau tindihkan kepadaku. Selah. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku, telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka Aku tertahan dan tidak dapat keluar Mataku merana karena sengsara Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari Mengulurkan tanganku kepadamu Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Selah Dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan dan keadilanmu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini, ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu Mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajahmu daripadaku, aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil, aku telah menanggung kengerian daripadamu, aku putus asa, kehangatan murkamu menimpa aku, kedahsyatanmu membungkamkan aku, mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman kenalan-kenalanku adalah kegelapan